yo sahabat bidular kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur oke kali ini saya akan uh, tes power dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung uh, gamo hitam magazine plus manometer oke dan kali ini uh, untuk sasaran tembak saya yaitu menggunakan batu bata yang saya gantung dan bergerak kira-kira seberapa akurasi sih saya bisa menembak objek bergerak Oke, kita langsung saja ke tes tes tembaknya. Oke, check it out. Oke, tidak lupa saya di sini menggunakan mimis Super Zoom dengan kaliber yaitu 4,5 mm ya. Oke, saya akan coba. Masukkan mimisnya. Oke, dan di sini uh, untuk jaraknya yaitu sekitar uh, 10 sampai 15 meter 1 2 kena ya sabit killer. oke untuk percobaan kedua satu dua wah percobaan kedua uh, belum tipis atau belum akurat ya dari saya oke percobaan yang terakhir nah percumaan ketiga berhasil sahabat dealer oke okay, uh, untuk power dari senapan angin ini lumayan dasar ya sahabat dealer oke okay, mungkin uh, itu saja untuk ulasan kali ini tentang tes power dan juga tes uh, akurat dari saya oke okay, mungkin cukup sekian dari saya jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rifle. oke okay, terima kasih dan salam kepada dealer